walam yakun lahu kufwan ahad maksudnya tidak pernah ada pun sesiapa tidak pernah ada sesiapa pun yang semisal dengan dia Allah Subhanahuwataala eksklusif tidak ada sesuatu pun yang serupa so katalah kita kata pasal kita mendengar misalnya explain kita kata Allah sami' Ini salah satu daripada nama Allah so Allah itu sami Allah itu Maha mendengar kita kata saya pun dengar juga ani saya dengar Allah pun dengar, kita, eh sama dah Tuhan dengan saya. Tetapi pendengaran Tuhan ni dipanggil sebagai sami yang maha mendengar. So dia boleh mendengar apa yang kita sebut secara jelas, apa yang kita sebutkan dalam hati kita, apa yang terdetik dalam hati kita, dia dengar benda tu. Allah basir, Allah melihat, saya pun lihat juga, saya nampak. Ah, Tapi tak sama pandangan mata saya. Maksudnya apa? Allah melihat segala-galanya sama ada kita kedepankan, Ataupun yang kita cuba sembunyikan, kita zahirkan, kita sembunyikan, Allah, Allah, Allah maha melihat, suri Allah maha melihat. So inilah penghujung kepada bahagian surah ni, Allah SWT nak sebutkan supaya kita benar-benar faham, dia ada tak yang sama macam dia. Terus dia menutup segala-galanya bahawa Allah itu di absolute, dia mempunyai absolute power, kuasa.